Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mapel mata pelajaran ilmu mantek. Marilah kita awali dengan hadiah Fatihah kepada guru-guru kita, para pendiri madrasah dan orang-orang yang telah membantu memberikan sumbangsih pada madrasah ini dan mudah-mudahan kita semua senantiasa Mendapatkan ilmu yang manfaat Sukses dunia ya, akhirat Al-Fatiha al A'udhu billahi minal syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Imaniki amittin ya Iyakana abudu'a Iyakana sta'in Ihtina syuratal mustaqim Syuratal ladina an'amta alayhim Ghyiril al maghdubi alayhim Walamdhanin Rabbi ufirli wali walidayah amin ini kita akan mempelajari untuk awal adalah mukhothimah dari kitab Sulam Menaurak. Langsung saya terjemah karena ini belum ada keterangan secara mukhothimah, belum ada penjelasan-penjelasan dasar tentang ilmu mantek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Ladhi Qad akhroja Nataijal fikri Li arbabil hija wahat anhum Min sama'il aqli Kullahi Min sahabil jahli Hatta badat shumusul ma'rifah Ra'au muhadzarat Hau Alhamdulillah wa segala puji ikulillahi tetap tetep kagungane Gusti Allah. Alladzi kot akhraja Kang temen-temen wis ngethaake sapa Allah Nata ijal fikri ing pira-pira buai pikiran. Li arbabil maring pira-pira wong kang ang duweni, pikiran. Atau wongkang duwini akal Wahatta lan menghapus Sapa Allah Atau Sapa Allah di ini. Anhum saking arba Bilhija Min sama ilakli aqli Saking langite Akal Menghapus kulla hijabin eng Saben saben hijab utawa tutup min sahabil jahli menghapus min sahabil jahli saking mendungi kebodohan hatta badat hingga pertelo hatta badat hingga pertelo lahum kaduwe arba bil hija. lahum kaduwe arba bil hijah apa sumusul ma'rifati serengenge ne atau mataharine makrifat atau pengetahuan roa'u pada wroh sapa arba bilhijja muhad ing piro piro kang kesimpane makrifat mongkas shifah hale kebuka Nahmaduhu muji sopa ingsun ing Allah Jalla halimahulhur Allah alal in'ami atase piro-piro nikmat Binikmatil imani kelawan nikmati iman Wal islam lan islam Mandat Mandat khasona kang nertento ake Sopo man na ing kita kang nertentu ake man na ing kita nertentu ake, nertentu ake bi khairiman kelawan luweh baguse wong bi khairiman kelawan luweh baguse wong kod ursila kang teman-teman dan utus man wa khairiman lan bagus-baguse wong sebaik-baiknya orang haza kang merkoleh man Haza kang merkoleh sepoman al-maqomati ing piro-piro kedudukan al-ula kang luhur muhammadin rupane kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidi kulli muqtafa kang dadi gustine saben saben wong kang den anut kang den enut kang diikuti Sayyidik Kuli Muqtafa Kang Dadi Gustine Saben Saben wong kang Den anut Utau Diikuti Kanjeng Nabi Muhammad Al-Arabi Kang bangsa Arab Al-Hashimi Kang Bangso Hasim Al-Mustafa Kang Den Pilih Atau yang terpilih Salam muka muka paling rahmat takdim. Salam muka muka takdim alaihi ingatase kanjeng nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam. Sapa Allahu kusti Allah. Madama, madama ing dalam selagi langgeng. Madama ing dalam selagi langgeng opo alhija, opo alhija, akal. apa al akal yahudu manjing apa akal yahudu manjing apa akal mimbah maani saking segorone piro-piro makno mimbah maani saking segorone piro-piro makno Lujaja. Lujaja itu artinya lautan tempat air yang sangat yang luas yang berombak lautan luas yang berombak wa alihi lan keluargane kanjeng nabi washabihi lan sahabate kanjeng nabi washabihi lan sahabate kanjeng nabi Dawil huda kang duweni pitutuh man wong man wong subbihu kang den serupake sapa Subihu kang den serupa ake sopoman Bi anjumin kelawan piro-piro lintang Bi anjumin kelawan piro-piro lintang Fil ihtida ing dalem Ginawe pitudo Wabak lan ing dalem Sakwise kang tinutur Wabak tu ing dalem sakwise kang tinutur Falman tiku monka utawi Ilmu mantek. Fal utawi ilmu mantek lil janani kaduwe pikiran utawa kaduwe ati. Lil kaduwe pikiran utawa ati iku nisbatuhu utawi nisbate ilmu mantek lil janan. Nisbatnya ilmu mantek pada pikiran iku kan nahwi kaya ilmu nahwu. Payah ilmu nahwu lil lisani katue lisan. Payah simu mongkong greksa apa ilmu mantek. Al afkaro ing piro-piro pikiran. -piro greksa an greksa pikiran an goyal saking sasare luput. Wa'an daqi kilfahmi Lan saking lembute pemahaman Yak Buka Menyingkap Apa ilmu mantek al ing tutup al ing tutup Fahaka mongkong ngalapo pasiro Fahaka mongkong ngalapo pasiro Min usulihi Saking piro-piro Usul atau dasare Ilmu mantek min usulihi saking pira-pira dasare ilmu mantek kawaida ing pira-pira kaida tajma'u kang ngumpulaki apa kawaid min funuh saking pira-pira fane ilmu mantek fawaida ing pira-pira faida tuhu. Ngarani atau jenengi Sopo ingsun Anggitan ingsun atau karangan ingsun ini Maunya musonef ini Kitab ini Saya namakan kitab ini Bis sulamil munawraki Kelawan arans as sulam Al munawrak atau sulam munawrak Yurko dan unggai Yurko Kang den ungai bihi Kelawan sulam munawrak apa sama milman tiri, Langite ilmu mantek. Langite ilmu mantek. Wallahalan ing Allah. Arju ngarep-arep sapa ingsun. Ayyakuna ing yen ono, apa sulamun auraq. Ayyakuna yen apa sulamun auraq iku khalisan kang murni. Murni murni liwat hihi krana arai Allah Al kari Mikang Mulya Al kari Mikang Mulya Laisa ora ono Laisa ora ana Laisa ora ono apa sulamun aurak iku qalisan kurang Wa ayyakuna lan yenta ana apa sulamun iku nafian manfaati Ekomunafian manfaati, manfaati manfaati bermanfaat ilmu tadi katwe pemula atau apa ya beginner uh, pemulalah Mubtadi orang yang baru belajar awal ilmu tadi ilmu tadi katwe pemula wong kang awal awal belajar bihi Nafi'an manfaatilum tadi bihiklawan sulamun aurak ilal mutawalati maring kitab kang den akan keterangannya kitab-kitab yang penjabarannya banyak ya tadi oleh pituduh sa'pamu tadi. Nah ini untuk mukadimah dari uh, ilmu mantek jadi kita itu biasa kalau mukadimah sebagai orang Islam, bagusnya kita untuk melakukan apapun, terutama doa itu ada lima tahapan ya. Tahapan yang paling utama maksudnya yang uh, poinnya itu kan misalnya kita berdoa. Berdoa inti doa itu jadi ketika tahapan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang pertama itu kita harus memuji Tuhan, muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal alhamdulillah. Yang kedua kita solawat, solawat kepada nabi kepada keluarga-keluarganya. minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Andainya kombinasi dengan salawat selawat yang lain itu bagus selawat tunjina atau shalawat, eh, terserah lah Kemudian makanya kalau doakan kan biasanya alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin ilaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Suratan tunjina bi Allah, Allahumma sholli suratan atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin iltibil kulub, itu salawat Terus yang ketiga baru inti doa. Nah, terus yang keempat nanti selawat lagi wasallallahu ala sayyidina Muhammadin ilaahihi atau apalah, barang inti selawat. Terus yang terakhir ditutup dengan hamdalah alhamdulillah. Itu cara kita untuk berdoa. Nah, di kitab-kitab juga pada setiap awal itu biasanya di sebagian besar itu diawali apa? Hamdalah. Alhamdu, alhamdulillah. Seperti orang pidato itu juga Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi ala umuri kemudian salawat Nah, pada setiap orang itu akan ketika mukadimah coba cek di kitab-kitab atau di buku-buku apa itu menyesuaikan dengan subjektivitas. Tidak lepas dari subjektivitas orang tersebut. Kalau orang yang nahwu, orang yang kiai ulama ahli nahwu, ya ketika membuat mukotima akan berbau nahwu sekali. Misalnya gini, uh, orang nahwu di kitab apa ya, uh, Imriti misalnya, kan pakainya alhamdulillahilladhi kotwafakoh nahat, Hatta nahat, Hatta nahat kulu buhum linahrihi, itu kan berbau nahwu sekali. Kemudian kalau di sini karena ilmu mantek, ilmu mantek ini, maka berbau mantek sekali, alhamdulillahiladiqot akhrajala ini, nata ijal fikri liar babil hija ini. kata-kata nata ijal fikri, nata ijal fikri, ini sudah berbau mantek sekali, natijah, natijah ini kalau dalam bahasa matematika itu konklusi, ada penalaran biasanya. Nata ijal fikri arbabil hija Nah ini Awal semacam ini Ini pujian-pujian Kemudian dilanjutkan Nahmaduh selesai Kemudian ini Nahmaduh jalla'ala binikmatul imani Man khasna bihori mangkat ursila muhammadin Sallallahu ila Ini ada solawat. Nah, ini sholawat Setelah sholawat Kemudian baru di sini wabak tuh fal mantiku wabak tuh setelah sholawat dan uh, salam setelah hamdalah dan sholawat, uh, baru disebutkan bahwa mantek ilmu mantek bagi pikiran atau bagi uh, hati ini ibaratnya ilmu nahwu bagi lisan misalnya gini dalam ilmu nahwu itu kan pembahasannya adalah uh, akhir kata misalnya zaidun menjadi zaidan menjadi zaidin ya uh, yadribu yadriba yadrib. nah, kalau tidak tahu ilmu nahwu ketika ada susunan nah, misalnya inilah tidak ada harokatnya, wabak wabadu falmantiku lil jin oh, lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani ini kalau enggak ada pembahasan ilmu nahwu enggak tahu ilmu nahwu bisa bacanya wabadu falmantiku lil janana nisbah taha, nisbah taha kan nahwali lasana, kan bisa saja gara-gara itu, gara kadang tidak ada ilmu nahwu, lidah akan salah ketika mengucapkan, maka agar bisa membaca ini, seandainya tidak ada harokat, ini perlu ilmu nahwu ini ada huruf jer, kemudian dijarkan ini ada huruf jar dijarkan nisbah tuhu, ini tadi mutada misalnya mutada gabungan ini menjadi Uh, jumlah hak dan dadanya ini menjadi kafirnya yang ini semacam itu. Nah, sama ilmu mantek, ilmu mantek ini jadi ilmu mantek itu ilmu yang membahas tentang logika. Kenapa harus belajar ilmu mantek? Karena gini, ketika membuat sebuah penalaran, membuat sebuah kesimpulan, kalau cara berpikirnya tidak benar, ini akan... Menjadikan Bahaya sekali Sudah bahaya Sudah kita membuat kesimpulan yang salah Kemudian kita Sebar-sebarkan, itu akan menjadi hoax atau bahasa kita Dalun mudilon, dalun itu sesat mudilon menyesatkan Itu bahaya sekali, dalun mudilon, Bagaimana pertanjung jawaban kita di akhirat Nanti dengan Allah Maha Kuasa Kita ambil kasus Misalnya sekarang pada kasus Covid misalnya Kasus COVID ini kan muncul simpang siur, simpang siur sederhananya misalnya kasus vaksin, vaksin ada vaksin corona, ada vaksin corona. Ini kan simpang siur, simpang siur, simpang siur, kontra dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat jumlah berapa banyak orang yang divaksin. Dari kasus, kasus tersebut misalnya ada, misalnya ada sudah ada 20 juta orang itu melakukan vaksin. Kemudian kita mendengar berita Di berita ada orang bervaksin Sama juga teman pak guru juga ada yang uh, Setelah vaksin kemudian sakit dan sebagainya Ada orang setelah vaksin itu sakit Kita kumpulkan Misalnya kita hitung jumlah orang yang sakit Niko, uh, Dari orang yakit atau yang mati Dari 20 juta Ini ada Kita tahu yang valid benar Misalnya kita berita yang valid misalnya 100 orang Dari 100 orang itu yang sakit itu saja masih ada beberapa orang yang sakitnya itu pas vaksin memang dalam keadaan tidak sehat A kira-kira kalau kita me menyimpulkan gara-gara dari 20 juta orang kita bandingkan 100 orang atau taruhlah kita 1000 orang lah 1000 orang itu dari 20 juta itu berapa persennya misalnya dari 1000 orang 100.000 saja itu baru satu persen. 1 juta berarti 0,01 Berarti kalau 20 juta 0,0 0,0 kemudian kita Membuat sebuah kesimpulan atau Natija sebuah konklusi bahwa Vaksin ini berbahaya Tanpa ada dasar yang jelas Ini membuat satu pemikiran yang salah Kan akan menjadikan ini Pak Ijo divaksin eh, 20 juta orang Itu telah divaksin Terus ada lagi Ada 100 orang setelah divaksin Meninggal Terus kesimpulannya Vaksin akan Menyebabkan 20 juta orang meninggal kan gak bisa Atau vaksin Menjadi penyebab meninggalnya Orang secara umum itu gak bisa Kecuali kini Kalau kesimpulannya setiap anak mataliul huda Wajib Lulus MTS atau sederajat Kemudian Ada seseorang misalnya Paijo belum lulus MTS, nah, kesimpulannya Paijo tidak bisa masuk Matoliluda karena belum lulus MTS Ya semacam itulah Intinya Kita ingin kita membuat sebuah Ketika membuat sebuah Konklusi, membuat sebuah natijah Nanti kita berpikir itu ada teori-teorinya Jadi nanti kalau ada kalau di dalam hal -hal ada premis minor, premis mayor. Nanti kan ada Mukodimah Suhro, Mukodimah Kubro. Ada kul Kuli, ada jus jusi itu ada pembahasan tentang itu. Ada ada pembahasan itu. Nah, pinginnya nanti kita belajar ini, mudah-mudahan bisa menjadikan kita berpikir itu lebih jernih, mendapat kesimpulan-kesimpulan yang tepat dan tidak menjadikan berita-berita yang hoax. Saya mohon untuk hati-hati untuk berita-berita-berita kalau kita tidak benar-benar valid jangan gampang untuk menyebarkan jari-jari kita itu sudah jadi pengganti dari mulut kita sekarang. Gara-gara berita kita ini akan berefek pada banyak sekali orang. Mohon hati-hati. Nah ini jadi mudah-mudahan nanti kita belajar pemantek yes, pokoknya mudah-mudahan nanti kita bisa berpikir lebih jernih. Berpikir lebih kritis nah, Karena nanti di ilmu mantek itu Ada namanya uh, Definisi Membuat definisi Jadi nanti ada al-aks, al-mustawi Kemudian memasukkan Mengeluarkan, sehingga Nanti jangan kagetan, sehingga nanti kita Tidak akan kaget, karena ada pernah kasus Misalnya di masalah definisi Ali sunnah wal jamah itu apa gitu Ini saya Kak, contohkan Kasus definisi yang yang Jadi kontroversi, ya misalnya gini definisi NU NO, orang NU NO itu ketika, sebenarnya kan ulama dulu itu mbah-mbah kita itu membuat definisi tentang misalnya NU NO, ini kan sebenarnya mempermudah saja sebagai mempermudah bukan definisi secara ilmu mantek nah, cuman kalau kita disundung dari sudut pandang ini nanti akan muncul gini misalnya NU NO adalah eh, organisasi apa orang yang kalau adalah halusunah wal jamaah masing versi NU NO itu yang mengikuti secara salah satu madhab empat safi hanafi hambali atau maliki akidahnya maturidi atau Asyari kemudian secara apa secara tasawuf bisa jurnat al baghdadi atau imam huzali nah itu sebenarnya itu akan ada kontradiksi di ada kontra kenapa karena orang tasawuf orang sufi itu dengan orang fakir itu sudah berbeda Orang Sufi itu sederhananya Kalau yang namanya ilham itu Bisa dijadikan Sebuah hujah Tapi fekeh nggak bisa Ilham itu tidak bisa dijadikan hujah nah, Itu jadi definisi, definisi Bagaimana mendefinisikan sesuatu Nah itu saja Tidak sudah terlalu panjang Disimak mohon dimaknai ya di kitab kalian Dimaknai nanti Dilihatkan pada Pak Guru Uh, itu saja dari saya. Mudah-mudahan kalian senantiasa semangat menjadi anak yang solih solihah. Jangan lupa sholat lima waktu. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.